kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat, yaitu zodiak yang cocok dengan seorang aris. Jika kartu zodiak sudah kita dapatkan, Misalnya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh masing-masing zodiak di sini. Untuk yang pertama, yaitu zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga.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 six of cup ataupun enam piala. Di sini zodiak yang pertama yang cocok dengan seorang Aries adalah seseorang yang berzodiak Cancer yang diangkat kelahiran 21 Juni sampai dengan 20 Juli. Di sini menggambarkan seorang zodiak Cancer akan selalu memperhatikan hubungannya bersama seorang Aries sehingga di sini seorang Aries akan menerima seorang Cancer dengan lapang dada. Dengan senang hati, dan ia akan bahagia bersama seorang Cancer. Di sini juga kelihatan bahwasanya zodiak yang pertama, ataupun zodiak Cancer, suka berbagi cerita kepada seorang Aris dan suka memberikan surprise, ataupun kejutan yang disimbolkan dengan ia memberikan bunga kepada seseorang di sini. Itu menandakan bahwasanya seorang Cancer suka memberikan kejutan dan suka memperhatikan hubungan bersama Aris, dan disinilah seorang Aris akan lebih betah dan lebih suka kepada zodiak Cancer dan untuk support energi yang didapatkan adalah Page of Pentacle secara umumnya Page of Pentacle itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi disini menggambarkan bahwasanya zodiak Cancer sangat suka memperhatikan hubungan mereka bersama Iris dan seorang Cancer suka memberikan kejutan kepada seorang Iris sehingga seorang di disini akan merasa bahagia dan merasa tenang bila berada di dekat seorang Cancer dan mereka mendapatkan dukungan dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah anak mereka sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Tower. Secara umumnya, The Tower diartikan perubahan yang mendadak transformasi ataupun sesuatu yang diberikan, yang dinilai seseorang sangat berharga. Jadi di sini bisa kita gambarkan. Untuk zodiak yang pertama, ataupun zodiak Cancer sangat cocok dengan seorang Aris. Itu disimbolkan dengan ia memberikan perhatian yang lebih penuh dan ia suka menjaga hubungannya bersama Aris dengan memberikan suatu kejutan kepada seorang Aris sehingga Aris di sini merasa senang dan bahagia dan ia mendapatkan hubungan dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah anak mereka sendiri dan betawar di sini menggambarkan perubahan sifat yang diberikan seorang aris kepada seorang cancer akan sangat terasa dan hubungan mereka akan melanggang serta mendapatkan intensitas kecocokan di angka 96% cocok sampai tua selanjutnya kita katul zodiak yang kedua yang cocok dengan aris adalah 8 of 1, ataupun 8 tongkat. Untuk zodiak yang kedua, yang cocok berpasangan dengan seorang Aris itu adalah seseorang yang berzodiak Virgo yang diangka kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September. Di sini menggambarkan bahwasannya zodiak Virgo sangat suka memperhatikan suatu pekerjaan, karir, dan mendukung penuh. Apa saja yang dilakukan Aris, tentang pekerjaannya seorang Virgo akan mendukung secara penuh tanpa setengah hati. Di sini juga seorang Virgo akan membantu apabila seorang Aries mendapatkan masalah di dalam suatu pekerjaan dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Virgo akan memberikan ide-ide terbaiknya kepada seorang Aries di dalam suatu kategori karir dan pekerjaan sehingga dapat menunjang karir pekerjaan seorang Aries lebih bagus lagi dan disinilah letak kecocokan seorang Aries bersama seorang Virgo yaitu di dalam kategori karir dan pekerjaan dan untuk support energi yang mereka dapatkan adalah.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 Dan The Tower di sini menggambarkan seorang Virgo sangat memperhatikan karir pekerjaan seorang Aris yang didukung penuh oleh seorang anak yang usianya yang tidak lebih dari 15 tahun, yaitu anak mereka sendiri. Dan The Tower di sini menggambarkan seorang Virgo dan Aris akan saling berjuang dan sama-sama memperhatikan karir pekerjaan, sehingga mereka di sini mendapatkan intensitas kecocokan di angka 88% cocok sampai tua selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga yang cocok dengan seorang Aris adalah Two of Cups ataupun dua piala untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai zodiak Pisces yang diangkat kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret di sini Two of Cups menggambarkan bertemu pasangan dan memiliki komitmen. Jadi, untuk seorang Pisces di sini, ia sering memperhatikan ataupun memilih memberikan komitmen kepada seorang Aris sehingga Aris akan menyambutnya secara positif. Dan di sini, seorang Pisces akan mengajak seorang Aris untuk menjalani hubungan ke jenjang yang lebih serius dan memiliki komitmen untuk hidup bersama dan membina rumah tangga secara bahagia. Dan itu yang membuat seorang Aris akan semakin nyaman bila berada di dekat seorang Pisces. Dan seorang aris akan menanggapi secara positif masukan yang diberikan oleh seorang Pisces, dan untuk support energi yang mereka dapatkan adalah Kenaik off cup". Secara umum, kenaik off cup" itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi, di sini menggambarkan seorang Pisces akan memberikan komitmen kepada seorang aris dan mengajak seorang Aris untuk meniti kehidupan ataupun hubungan yang lebih serius dan di disini juga seorang Pisces selalu memperhatikan hubungan mereka bersama seorang Aris dan di dalam kategori Asmara ini seorang Pisces sangat berjuang dan memiliki komitmen yang erat dan mereka mendapatkan dukungan dari seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun yaitu dari sahabat-sahabat mereka Nah, jika kartu The Tower kita gabungkan dengan kartu zodiak yang ketiga yang cocok dengan seorang Aries di sini menggambarkan seorang Pisces memberikan komitmen ataupun bertemu seseorang yaitu Aries dan mengajak seorang Aries memiliki komitmen dan melangkah ke jenjang yang lebih serius dengan meniti suatu bahtera rumah tangga dan memiliki keturunan dan mereka Mendapatkan dukungan dari seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat mereka sendiri. Dan the tower di sini menggambarkan perhatian ataupun ajakan yang diberikan oleh seorang Pisces kepada seorang Aris, mendapatkan respon positif sehingga mereka di sini mendapatkan intensitas kecocokan di angka 92 cocok sampai tua. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang keempat. Zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang Aris adalah. three of one ataupun tiga tongkat. Untuk zodiak yang keempat di sini kita mendapatkan zodiak- Aris juga sangat cocok berpasangan zodiak Aris. Di sini sifat yang tertanam pada Aris ialah seseorang yang sangat memperhatikan ataupun tekun dalam suatu bekerja dan ia tidak akan menelantarkan pekerjaannya ditandai dengan seseorang yang memegang satu tongkat dan di sini seseorang yang zodiak yang keempat yang tidak lain dan tidak bukan adalah Aris sendiri, akan mendukung pasangannya untuk berjuang bersama mendapatkan karir dan pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih bagus kedepannya sehingga di sini seorang Aries juga akan mendapatkan tanggapan yang positif dari pasangannya sendiri jadi untuk zodiak yang keempat itu adalah seseorang yang berzodiak Aries dan dukungan yang mereka dapatkan adalah of Oxford Secara umum, kenaik opson itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi, di sini menggambarkan zodiak yang keempat ataupun zodiak iris sendiri sangat cocok berpasangan dengan zodiak iris juga, dengan disimbolkan dengan karbohidrat yang sama-sama memperhatikan dan berjuang untuk kategori karir. Dan di sini, mereka mendapatkan dukungan yang penuh dari orang-orang terdekatnya ataupun sahabatnya. Dan jika kartu The Tower kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, yaitu zodiak iris juga. Di sini menandakan seorang zodiak Aries akan memperhatikan dan sifat yang tertanam kepada Aries adalah benar-benar memperhatikan pekerjaan dan memperhatikan karir untuk masa depannya sehingga menunjang keuangannya lebih bagus lagi. Dan di sini mereka mendapatkan dukungan dari seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun yaitu orang di sekitar ataupun sahabatnya. Dan The Tower di sini menandakan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh seorang Aries di dalam kategori dan pekerjaan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapatkan karir yang lebih bagus lagi dan lebih mantap lagi untuk masa depannya baik di sini bisa kita review kembali bahwasanya zodiak yang pertama yang cocok berpasangan dengan seorang Aries adalah seseorang yang berzodiak Cancer yang didukung oleh anak mereka sendiri dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Virgo yang didukung dengan anak mereka sendiri selanjutnya seseorang yang berzodiak Zez yang didukung oleh seseorang ataupun sahabat mereka sendiri. Dan selanjutnya adalah seseorang yang berzodiak aris yang didukung oleh sahabatnya sendiri. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak yang cocok dengan seorang aris. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.